Oh guys, hari ini hari Kamis besok itu hari Jumat jadi besok itu kita outdoor. Jadi gue gua bakal persiapkan bareng-bareng seperti kayak baju tas kayak ini baju hitam semua hitam terus ini tas tapi gua masih nggak tahu sih pakaian hmm, untuk pakaiannya gimana soalnya ada rata-rata yang pengen putih ada pengen hitam jadi. Ada no, terus gua bawa kabel lu nih, kabel kamera untuk baterai kamera. Soalnya ini kamera yang ini nih, dia hanya cuma satu baterai aja, nggak dua baterai gitu. Jadi gua bakal ngerekam cuma seberapa untuk menghemat kamera dan menghemat memori, ya, me menghemat memori. Kalau kalian mau tahu kamera gua ini, ya itu buat kamera yang sekarang gua pakai. Jadi ya gua mau persiapan ini semuanya apa segala macam jadi untuk video ini kita transisi aja langsung ke deck mungkin ya. Dah. Iya, ada... ada... Eh, ada eh, <tuk> AQ. lu gua fokusin dia. Eh, ada eki Bakal apa kita kemana mana, Ki? <tuk> ke eh ke di oh jadi lo pakai? <laughs> jadi anjir. Mana topinya? Mana topinya? Ada. Ini Gua baru masuk Wano kan. Masuk, beli, beli. Ya kali ini semua udah ngumpul guys ya. Ada abang Gesit, Renaldi. Ada anak murid baru, Arafi. Arafi oh, iya. Arafi anak murid baru. Ngapain siapa? cuma itu Anak murid baru. Murid baru yang mau aja. Jangan sinang kamu ya. <laughs> Haiya. Gak, gak, gitu. gak boleh gitu. Ada satu lagi. Ayo. Ya. Hei. Nggak, anda gak diajak Kakak-kakak, foto yuk. Ada Fitube Bear, Bro. Bilang dong channel lu apa? Subscribe channel Subscribe Raymond ya Nah, jangan lupa di-subscribe. Kalau terdengar <laughs> mikrofonnya gak ada, mikrofonnya di sini. Nah, thank you. Subscribe ya. Hati-hati. <laughs> ada jadi gua matiin dulu mau hemat baterai dadah Ayah, kemana kita ki ke jambi ke jambi wah saya senang sekali dan itu bos kita cer cepat lagi ayu okay, Kiki sudah sampai Kiki sudah sampai. Ya yeah. ya ya Ini guguk aku. Guguk siapa namanya? Siapa Kiki. Kiki. Wow. <tuk> Hai. Mau aja lo di kode-kodein Kiki. Yuk yuk turun guys. Nanda mau Nanda. Nanda. Sayang nge-flop Nanda. nanda. Jadi ini ada namanya Nanda. Indahnya pemandangan. Banyak gunung-gunung Banyak gunung-gunung, ada yang cantik Gunung-gunung tapi Ya, kamera gua berjamur cuy Berjamur? Dia berjamur krisiski dong Ini ada, krisiski. ada bus, lu bus lu yang mana anda? Baik tuh Nah itu bus anak anak, anak... anak... Anak orang Halo Nah ini... Ini nggak tau siapa namanya bocah SD nyasar guys ya Ini ada Raymond lagi nge-vlog Biasanya dia gaming sekarang nge-vlogger Vlogger Floger, guys ya Ya vlogger guys games. ya Ya ganti-gantian Nah ini anak-anak SMK Dek nih, tahu Ini nggak tau punya siapa ini oh, anak-anak SMA dek. Jadi itu satu yayasan anak SMP, SMA, SMK di sini. Ya semua. Nanda yang nyasar dia SMK. Hi, guys. Ini namanya e. patat. Nah, ini... Wah Paras. Jadi saya matiin dulu untuk menghemat baterai guys ya. Oke okay, guys, kita habis sholat cuy Deh awal ngevlog Kita habis sholat cuy. Kita ditinggal cuy Sekarang batang-batangnya semua di batang oh. halo, batang di batang halo, batang so, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, siap halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, arah halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Oh, Sekarang jalan deh. Iya. Oh, la, lah, lah, lah. Sengah jalan, berdiri kan? Ya, mari kita ya, berfoto ya, dulu, guys. Ya, ya, ya, ya. Tidak ada gunanya, ya. Eh, apa sih, apa sih? Apa Ini kalau nampak cahaya, nampak jamurnya, anjir. Ah, tuan, jamurnya. Jamurnya? Oh. Oh, ada jamur di lensa. Iya. Panen dong, jadi jamur. Hahaha. Masalah, <laughs> <laughs> Kita tersesat guys ya. Di oh, India. Kita tersesat guys <laughs> yes, ya. Di Jawa, India lagi. Kita tersesat guys ya. Oke, saya itu tersesat. Mana kita di Kita di Padang. Di Padang. Yang Padang tuh. Yang <laughs> Pemandangan yang sangat indah. Wih, apa ini? Pemandangan yang sangat indah. Wow. Wow. Oh my god. Wow. Oh. oh, no no no no no no no no. Kok begitu? Au ah gelap. Kita ke pembukaan kejulasi guys kami betul oh, iya, iya, iya. Dapat kami satu Dua <laughs> Abis Masih Akhirnya okay, dapat satu Tapi susu Enggak Teh Bipi no? <tuh> susu ada yang susu ah Itu ibipi sapi itu, Kencing kuda Ini baru nampak Coba kita rekam dua orang satu-satu Yang ikonik-ikonik Yuk. Kita baru selesai pembukaan dan kita keliling Ki, orangnya vlog saya hello Halo. loh Jadi aku adalah kelas 10 Aku di Ki dari kuasa Aku pacaran di Iya, iya, iya Ya, ya ya ya. oke Ki, kita kemana Ki? kita ke.. kita ke pembuang kita ya, ke pembuang ya. <laughs> kita harus ke monyet kita harus pergi ke kandang monyet tapi kita ini monyetnya kabur agak bising jadi nikmati aja eh hey, Ki hey, uh, jadi ini apa Ki? ini tempat.. tambak lele tambak lele ini ada juga yang nge-vlog beda kita tapi 3, 1, 2, 3, lah oh. Kau main balon Jadi, Dofi, kita mau ke mana? Kita akan main balon Ecil Yang akan ditutup oleh Abang Maki Karena kita masa kecil, saya, kita kurang bahagia Saya di Aceh, dia di Qatar. Masa kecil dia kurang bahagia bahagianya. Apa? Apa bahagianya? Saya diaturin Masara <laughs> Walaupun <laughs> saya tak mengerti Dan <laughs> saya tidak ada menyimak Karena biadab Aku habis baterai ada guys huh? tadi habis baterai terus diajarin sama abang yang di sana seberapa jadi kita bakal buat sinematik dulu main diajarin sama abang tuh what the hell dude gue lagi gua ngerikam, cuy 1 2 Satu dua. Lagi lihat apa? Jangan Ini baterai satu bar nih, mau mumpung sebelum habis baterai Assalamualaikum Ada orangnya, sombong Oh iya Pasti Pak RT Pasti Pak RT nih yang ngurus-ngurus Bukan itu, pasti Pak RT Pasti Pak RT yang ngurus-ngurus surat -ngurus. nggak pernah datang-datang Eh, kayak awalnya gue sendiri malam rame di depan pintu Alah, Pak kita naik angkut kis ya, angpro, angpro, angkut provinsi. Gak ada yang mau masuk, kita berempat. Menanda, menanda, masuk, masuk, ah, bisa. Nih, muatin, muatin. Indonesia do, baterai bar satu bar. Ya nanti danjas, buat buat di bukit ya. Dah, kita kita berempat. Tadi 13 belas, sekarang kita berempat. 20, tadi, 10, ya. tiga belas, tadi 13, 10, 10, sekarang berempat. Ya, dah, siu di bukit tinggi.